biasa teman-teman, oke, okay. bagus, okay. okay. indahan teri suban. teman-teman kali ini kita mau masuk di Suban nih jumlah harga tiket dan tiket motor dan bus oke kita lanjut ke depan teman-teman nah, jadi di sini Bing Subannya sangat tinggi lumayan tinggi teman-teman nah, jadi kita lihat dari sini ya ini berhubung hujan hari ini jadi pengunjungnya agak sepi teman-teman oke nanti kita naik ke atas teman -teman, ya. Oke, kita coba masuk ke sini dulu. kita baru ke atas. Oke, kita lihat apa aja yang ada di sini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau membawa teman, saudara, keluarga, ataupun pacar, ke sini ya. Bang, apa ya? Ah, bentar. Oke, okay, sini. Cuacanya lagi bagus teman. Hmm. Okay, Ini depan sana ada air mancur. Kita lihat depan dulu. Okay. Uh, mantap. Kasa. Mhm. Okay, air mancur. Oke, ini sampai Kita terkena teman-teman ya Dan begini ini, ini ikan teman-teman Oke -teman. Ikan milah Ini Ini Ini Ini lapar Ini Tepat-tepat Sama Oke Ini Ini, ini. ini, ini, ini. ini ada yang sebelah sini. Oke, nanti kita naik ke atas sana, teman-teman. Jadi di sini Oke, coba kita naik sedikit. Yuk, bang. Yuk. Oke, Bang. Ayo. Oke, kita disambut dengan ikan lagi. Nah. ikan. Oh, nah, tahu top. Ini. Nah, jadi tempatku sini bisa dibuat untuk santai, teman-teman. Nah, di sini terlihat Kemudian Oke. Okay. luar uh, biasa. Ya, teman. ban, nah. oh ya, ada tempat ini, ini. santai, oke dulu, nah, jadi bisa santai di sini, oke, okay. terus selanjutnya ada jamur-jamuran kayak sejenis rumah kerucaci teman-teman jadi ini kayak rumah kerucaci oke okay, nanti kita naik ke atas lagi kita coba dari sebelah sini hmm okay. oke okay, kita naik teman, -teman. nya melelahkan, Bro. Tapi terbayar dengan keindahan Bingsuban. Ini tempatnya di. Ini kita lihat sebelah kiri sebentar. Ini ada jalan lagi nih. Yuk. Kita maju. Strategi ini. Combo dulu. di situ, Bro. Okay. Iya, bentar, we. Oke. Okay. Mantap. Nah, di sana itu kayak tempat orang baru menanam. Oke. Okay. Kita lanjut ke Oke, okay, ini bisa tempat permainan anak-anak, teman-teman. Ah, mantap. uh Bagus juga ini. Jadi bisa memacu adrenalin anak-anak di sini. Kayak sejenis banyak tebing teman-teman Nah Tahan. Oke dia bisa naik ke atas Nah Sampai sana mereka bisa turun ke Perhatian sebelah sini Bisa untuk ayunan Nah ini di sini sebelah sini terampolin teman-teman bisa melompat-lompat Oke Kita lanjut uh dihidupkan dengan suasana lampu yang terang menerang keren keren keren keren okay, naik Oke, okay. sampai di ini coba. Uh, uh, biasa, teman. biasa teman-teman. Oke, okay. sebanyak hmm.